Serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Ke kabar terbaru siang hari para sahabat ya kita ke unggahan pertama Ada sebuah unggahan spesial banget nih yang diunggah oleh Bang Adlin Rambe para sahabat jadi ya, guest pribadinya yang mana tentunya unggahan ini di repost kembali oleh akun leslar.lovers Postingan ini mengandung vitamin bahagia yang kita dapatkan Ini adalah portrait foto Leslar FC para sahabat, ya Ini adalah foto klub sepak bola Leslar nih Ada kakak Milar, Bang Adlin dan kakak-kakak tercintanya nih, para sahabat, ya Ada bang Bobby ada suaminya Kak Nova dan ada Bang Dedi juga persahabat ya, masya Allah luar biasa. Yang kita bahagia di sini kita lihat perhatikan tanda panah yang Bang Mimin tentunya kasih persahabat ya terlihat manja. Di situ ada seorang wanita yang berhijab coklat, tentu itu sang kejora wanita cantik. Adalah istri tercinta dari kakak Rizky Bilar Wow, Masya Allah persahabat ya Dede Lesti kejar, Setia menemani kakak Bilar main bola setiap malam Jumat Persahabat ya ada kalimat caption yang dituliskan Papa Cimori keren sekali BTW belakangnya ada Bunda Yakult katanya ya <gifat> Ini cute banget di persapet ya Banyak sekali komentar Banyak sekali respon juga dari para fans Salah satunya dari akun lima 5454 mengatakan Fokus ke belakang ada Kesayanganku terima kasih yang motret Pas banget pengobat rindu Masya Allah tabarakallah mudah-mudahan bahagia selalu untuk kita semua dan doakan yang terbaik untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya juga Persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial terbaru juga baru diunggah maksudnya Persahabat ya, potret pernikahan, tasyakuran Dedek Lesti dari Kakak Billar ini tentunya luar biasa banget Persahabat ya perhati Insya Allah tentunya gayanya membuat kita semakin iri aja para yang melihat kekiutan dari Lesti dan Rizky Billar. Dicium lagi, dicium lagi. Maksudnya, Allah bersahabat, ya. Ini benar-benar soang nih, Osas. Ya, <gih> bikin ngakak aja. Persahabat, ya, luar biasa dicium lagi, dirangkul lagi, dipeluk, ditiup. Masya Allah, luar biasa memang. Tentunya, Osas ini, persahabatnya, bikin iri para jomblo. Penghayatan dari osas memang jadi soangnya dapat banget ya, tiap momen dia paling banyak nyosor. <gifat> ini cute banget, persahabatnya doakan saling terbaik, bahagia selalu untuk kita semua. Dan tentunya tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini dulu informasi di siang hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.